Bu Aceh Utara terendam hari begini keadaan jalan Medan Manda Aceh, ini di depan di Landing dan tadi nampak kantor Bupati, ini kantor Bupati hmm, ini akhirnya luar biasa ada mobil juga yang terendam di, di jalan Hmm, jalan Nasional ini bisa dilewati oleh bus, oleh perahu, bus seperti ini berubah. Ya sudah berubah, nggak ya, bisa dilewati bus. Gini kondisinya guys, luar biasa. punya kita lihat, foto-fotonya kita luar biasa. Nah, hmm, ya. guys okay, ada mobil temen -temen. Tidak bisa jalan lagi, mati di jalan langsung.